Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya untuk belajar bersama berbagai ilmu sederhana semoga bermanfaat pada kesempatan kali ini saya akan mengajak untuk belajar bersama-sama kaitannya dengan koneksi internet pada wifi apabila wifi nya itu disconnect namun tidak bisa untuk mengakses internet Maka caranya adalah Kita nanti akan Melupakan password yang ada ini Mari kita ikuti bersama-sama kegiatan kali ini Langkah pertama adalah kita cari Sinyal internet kita Yang ingin kita akses Kemudian kita klik kiri kita klik kiri kemudian kita klik network and internet setting network internet setting kalau sudah seperti ini kemudian kita cari Wifi ini Wifi ini kita klik langkah berikutnya adalah kita wi Wifi kita sudah on ini ada tiga pilihan show hardware dan manage nah ini yang menit kita klik kita klik kemudian kita cari wifi yang ingin kita nonaktifkan atau kita ganti atau kita lupakan passwordnya misalnya ini kartu tua kita klik kiri kemudian muncul properties dan forget maka langkah berikutnya adalah kita lupakan Kita forget ini yang kita klik Selesai sudah Kemudian ini kita keluar Kita kembali ke sinyal ini lagi Sinyal internet Langkah berikutnya kita klik kiri pada sinyal ini Kita tunggu sampai muncul Ini internet yang ingin kita akses Kemudian kita klik kemudian kita connect kita masukkan password kita masukkan passwordnya kembali kemudian kita next kita yes kita tunggu sampai munculnya sinyal kembali Ya sudah disconnect dan ini sinyal sudah muncul berarti sudah berhasil kita coba untuk membuka ini misalnya kita buka untuk membuka ya Alhamdulillah sudah selesai demikian tadi cara sederhana untuk mengembalikan password pada wifi kita apabila wifi kita disconnect namun tidak bisa connect maka kita lupakan passwordnya kemudian kita ulang kembali kita isikan password yang ada kembali supaya bisa teresat dan demikian semoga tepat bermanfaat wabillahi taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.